Baiklah, persahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Bumina akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bila. di kabar pertama kita awi dengan cidukan vitamin yang nasya Allah luar biasa juga, persahabat, ya. Ternyata memang betul semalam baby L ini pulang duluan. Ini ada momen saat Abang Fatih berpamitan dengan panda luar biasa banget tersahabat, apalagi panda terutama papa bilar khawatir banget saat mau diwawancara juga persahabatnya lebih mengutamakan BBL karena khawatir banget tentunya Bang Fatih mau pulang duluan ini Masya Allah mudah-mudahan untuk lelosler family selalu rukun harmonis bahagia dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan tentunya kita lihat juga ya Bang Fatih tidak nangis nih, anak pinter banget nih, Masya Allah. Hingga komentar pun tentu banyak sekali diberikan. Di antaranya dari Aku Rama, 9863 mengatakan, Masya Allah, ini tadi yang kucari. Makasih Min, seneng aja lihat Bilar khawatir sama anaknya. Begitu sweet Leslar. Al-Fatih pun pinter, kok nggak nangis katanya tuh bersahabat. Al-Fatih aja pinter banget nih, nggak nangis saat pamitan dengan Panda Anak hebat, anak cerdas Kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Masya Allah Dan kita lihat juga persahabatnya ya Komentar selanjutnya Begitu banyak tentunya diberikan juga oleh para fans Di antaranya persahabat dari akun Instagram Ernie Sumarni 281 mengatakan Masya Allah Abang El sehat-sehat ya Soleh pintar dan cerdas Pandanya Abang El Amin Masya Allah banget persahabat dan kita lihat juga selanjutnya Dari akun Lestari Ayu 273 Bahagia banget gue bisa bareng-bareng melewati masalah kemarin Dan bisa melihat pemandangan yang Masya Allah indah ini Bahagia selalu Lestarku, Amin Masya Allah begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lestlar Kemudian juga selanjutnya bersahabat di Simak ini ada cidukan, vitamin juga untuk warga konoha. Ternyata setelah saat Abang El pulang. Pandanya Abang, ini lagi pacaran di dunianya sendiri. Padahal di tengah keramaian, bersahabat. Ada Kak Loli di samping pun. Ini Masya Allah. Perhatikan deh tangannya Lethlar. Saling berpegangan tangan. Ini sweet banget. Romantis, cute. Selalu membuat kita semuanya baper. Emang betul sekali ya, dunia hanya milik berdua bagi Lesla. Di tengah keramaian pun, mereka selalu menunjukkan keromantisannya. Mudah-mudahan sehat, bahagia, rumah tangganya sakinah, mewadah, dan warahmah. Amin. Kemudian juga, proses selanjutnya kita lihat di sini ada cidukan vitamin juga untuk warga Konoha setelah main bola. Pandanya abang, persahabat ya tentunya pulangnya Naik motor ini sweet banget nih Pacaran kembali, lanjut pacaran Habis main bola langsung motoran berdua nih masya Allah Inilah yang membuat kita bahagia terus dengan Leslar Selalu tentunya menunjukkan kebahagiaan Hal-hal kecil saja menjadi romantis Begini aja kita sudah bahagia, sweet banget persahabat Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Pulang main bola, lanjut pacaran. Motoran berdua naik motor itu memang ada sensasi sendiri kalau sama pasangan. Soalnya bisa dekat banget, bisa dipeluk lagi. Ada Masya Allah. <tuh bekerja> Ini kebahagiaan yang luar biasa yang kita dapatkan tentunya dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabatnya selanjutnya. Ini ada tentunya momen yang membuat kita bangga lagu egois Bunda Lesti Kejora dibawakan dinyanyikan oleh salah satu peserta Indonesian Idol yang pasti membuat kita bangga juga dengan karya-karya Bunda Lesti yang selalu membumi Boy William saja kagum banget persahabatnya dan tentunya menyampaikan bahwa Lesti Kejora itu salah satu artis dangdut yang fansnya itu terbanyak Wow Judika saja, prasabat, ya, sampai bangga. Dan pastinya Judika juga menyampaikan, karena Bunda Lesti itu adalah penyanyi dangdut favorit terbaik menurut Bang Judika. Ini Masya Allah, makin bangga sekali. Mudah-mudahan, ya. tentunya RCTI bisa mengundang Bunda Lesti untuk tampil di layar kaca. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya, pas ini pun diunggah kembali oleh akun Santal Putih Bilar, kalimat caption pun dituliskan Salah satu lagunya Bunda Lesti, egois, dinyanyikan di Indonesian Idol, dan Bunda itu penyanyi dangdut favorit Bang Judika Soalnya penyanyi dangdut terbaik menurut Bang Judika, dan ini Bang Judika duet nyanyiin sama peserta Wow, Masya Allah, luar biasa, makin bangga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 Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.